sama eksplor cuaca lagi hujan pagi basah tan keributan pakai sendal nah sekarang aduh tuh keram ya allah nah sekarang kita lagi ada di taman tropi kali by pramana experience di video-video sebelumnya kita sudah eksplor di Wakanda di kayor Burung sama daerah kita Tila kita udah explore di bagian kubut, lungkung dan sekarang kita bakal explore di daerah Canggu penasaran? ikutin terus jangan lupa like, comment, dan subscribe yuk kita kesana dulu Suster ya, itu. Kita datang terakhir kali dengan kak siapa? Dengan kemudian. Dengan kak ya. Nah, sekarang kita lagi ada di pusat penjara dulu ya. Kita mau cekin dulu. Tapi sebelum itu kita protokol ya. kesehatan dulu ya kan. Oh, Oke. Saya cek suhu-suhunya dulu, dulu ya. Siap. Ya. Oh sekarang jadi 30, puluh kembali. Oke nih. Tiga sekarang udah mulai hangat nih kan. Hmm. Tidak, selalu dibuat normal. Oke okay, kak, uh, kita mau check-in dulu tapi kakaknya boleh ada jalan-jalan? Boleh, boleh, nanti boleh, sekalian, ya? saya, uh, tangan, sekalian saya antar ke kamar, sekalian saya jelasin fasilitas yang ada di kamar. Oke, siap malam kan. Nah, tempat tepi kali ada Spanyol, loh Tempatnya tuh nyaman banget. Mereka buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Di sini juga lagi ada promo loh, Dengan harga 100000 kalian udah dapetin balinese semasa streamen. kita masuk ke kamar kita kita dari disediain welcome drink sama akadnya. wow sekarang kita lanjut dulu kayak gimana sih uh, penampakan kamar kita apa aja fasilitasnya yuk yep, lanjut oke okay, sekarang kita udah ada di depan kamar kita ini adalah deluxe full access yeah, oke okay. yep. kita buka ya. ya? ya. Oh. Jadi uh, untuk fasilitasnya sendiri di semua kamar itu sama. sama. Uh, ukurannya sendiri juga sama semuanya seperti ini. Hmm. Cuman uh, yang membedakan itu uh, aksesnya ke swimming pool sama kalau yang di atas ah. itu dia ada balkonnya. Cuman untuk view yang ke swimming poolnya juga. Oke. Okay. Ya tapi untuk fasilitas sama ukurannya sama semua Sama semua ya. ya. Oke. Okay. Jadi di sini di ground floor, floor ini. Ada 6 kamar deluxe pool access ya, ya, betul. Jadi kita salah satunya ada di sini. Dan di sini kamarnya luas. spesial luas. Ada king size bedroom, TV dan pastinya sama mini bar. Oh, mini nya makanannya uh, atau minuman tetap dingin hmm. bisa di Oh, kalau kamar mandi iya bisa cek dulu ya. Oh, nyaman, nyaman. Oke. Okay. Space, uh, walaupun space-nya begini, tapi digunakan dengan baik ya? Iya. Jadi konsepnya kan emang kita minimalis, jadi kalau untuk di kamar mandinya sendiri, kita uh, cuman pakai standing shower, nggak ada di Batak, mm -hmm. Cuman standing shower yang nggak juga meng membutuhkan banyak uh, apa nggak ngambil banyak ruang gitu jadi hmm. untuk uh, family atau keluarga berdua bisa cocok untuk okay. liburannya keren penempatan space -nya. dan kalau misalnya ada barang-barang yang penting hmm. bisa juga titip di safety box nya kita ada safety box di sini ah. kayak hmm. mungkin paspor hmm. ID KTP dompet dan lain-lain bisa Oke. lengkap fasilitasnya keren, keren, keren. untuk kamar ini per malam berapa ya kalau di uh, harga sih karena situasi seperti ini kita lagi banyak uh, promo untuk uh, lebih uh, tahunya mungkin bisa dicek di website kita langsung aja ke uh, websitenya di Tepi kali atau bisa juga ke online uh, travel agentnya langsung. Untuk bookingnya, tapi untuk uh, update harganya memang kita ada uh, dynamic price sih Jadi sewaktu-waktu bisa uh, berubah-ubah Tapi makin uh, cepat bookingnya mungkin pas ada availability bisa dapat lebih murah Harus. Oke, nanti linknya kita kasih di deskripsi ya Oke, bagus kamarnya Vibesnya nyaman banget, apalagi hujan-hujan gini kan Apalagi untuk staycation Keren, keren. dan kita akan lihat yang di deluxe pool view oke sekarang kita bakal lihat di deluxe pool view yang dimana itu lantai dua lantai ya dua. lantai dua ayo kita gas oke ini adalah kamar lantai dua ya. deluxe pool view iya betul, betul oke sama seperti yang kak yang tadi fasilitasnya sama tapi tata letaknya berbeda dan yang paling Unik di sini adalah ada balkoninya ya. ya. Betul, jadi kalau uh, tamunya mau ada yang uh, smoking, mm -hmm. bisa langsung ke balkonnya. Mungkin saya tunjukin JK ya. Silakan, nah, ini teman-teman, balkoninya, dan sini. Dari sini kita bisa lihat poolnya dari situ. Ya, nah. Jadi, juga disini gak terlalu rame. Jadi, kalau tamu-tamu yang ingin suasana um, menikmati suasana gak terlalu rame dan crowded kayak hutan kan, dia agak dengar bingar diskotik uh, diskotik diskot diskot diskot itu hmm. kan. Jadi, kalau disebut quiet dan tenang, jadi kita bisa relax, bisa merasakan um, apa namanya ya, Ketenangan lah hmm. selama stay di, di Canggu ini. Ya, ya beban pikiran tuh pusing hilang hmm. dalam sekejap gitu. Ya. Tapi jujur loh, suasana ini memang bener nyaman banget. Kayak ya baru masuk bener relax banget. Apalagi ada balkoni kan bisa santai-santai gitu. Keren keren. Apalagi kalau ngajak keluarga atau nggak pasangan ya. Iya dan sebentar lagi kan kita mau merayakan Valentine. Jadi bagi pasangan muda-mudi yang ingin merayakan staycation ataupun holiday-nya bisa langsung ke uh, tapa tepi kali ini yang lokasinya ada di daerah Jalan Padang Linjong di Canggih oke okay. untuk fresh nya promo itu? untuk promonya kebetulan sama yang seperti saya jelaskan tadi uh, kita uh, sekarang uh, banyak sekali memberikan promo-promo uh, karena uh, kebetulan Uh, situasi seperti saat ini Tapi kalau saya um, Mungkin di range harganya sih Bisa langsung cek aja uh, Mungkin nanti bisa di uh, link-nya di bawah uh, Ini ya biasanya yeah. Terus um, bisa juga Langsung kunjungin di websitenya nya Tanpa Tapi Kali Ataupun online-online uh, uh, travel Agent uh, Yang sekarang kan udah gampang sekali Kita bisa akses di websitenya. nya dan uh, secara gampang kita bisa lihat uh, range harganya oke jangan lupa pas Valentine loh. iya betul sih cocok banget buat kalian yang mau staycation di Bali ya. khususnya di Canggu ya kan atau hmm. kalau mau merayakan Chinese New Year, Imlek di sini juga bisa kita ada uh, kalau di Valentine's kita lagi ada promo juga tentang package um, dinernya hmm. dinner Valentine's nya itu untuk dari range harga 450 sama 250000 jadi pas banget lah untuk uh, pasangan muda mudi yang ingin merayakan candlelight mungkin di Tapa Tepi Kali ini memang top banget Pramana ini yeah. keren Tuh. keren keren dan nanti mungkin saya mau tunjukin uh, restoran kita kayak gimana sih situasi uh, restoran kalau teman-teman mau, mau breakfast, lunch ataupun dinner di uh, kedai Tapa Tepi Kali oke okay, yang muntah Uh, seperti yang akan bilang tadi, ada promo untuk dinner candlelight ya kita langsung jalan dulu ya kan? iya boleh boleh kita uh, sekarang mau lihat um, fasilitas di restorannya mm -hmm. seperti apa sih situasi um, uh, restoran di Taka Tepi Kali kalau pada saat tamunya mau breakfast atau mungkin mau order lunch, gak perlu order uh, um, retro lagi kita juga ada restoran di namanya kedai Tepi Kali Sundaire Pika, ayo kita, kita ke sana. Ya, lagi. ngomong-ngomong uh, nih kak, ya. udah berapa lama nih kerja di, di sini? Kalau saya sendiri sekitar dua tahun setengah ya. Dua tahun hmm. setengah. Jadi kan hotel ini berdiri udah hampir 4 tahun. Di tanggal 15 Februari ini kita akan merayakan anniversary kita yang keempat. Jadi kalau saya sendiri udah hampir Tiga oh, tahun, lah. 3 tahun. Ya, 3 tahun untuk tamu-tamu uh, mancanegara dominan Rusia, ya, kan? Iya, ya, kalau di sini kebetulan Eropa, Mada. dan Eropa itu kebetulan yang dari tamu Rusia, tamu Rusia. Oke, okay. oh, wow, jadi ini tempat untuk breakfast, lahir, ya. ini cerdanya, tepi kali uh, nama restoran kita. Jadi, kalau tamu-tamu yang ingin breakfast, lunch, dinner bisa langsung datang ke sini dan juga uh, kalau nggak mau datang sini bisa juga room service tinggal uh, telepon aja nanti kita bawakan uh, orderannya ke pemakaman oke okay. sama tempatnya juga ini cozy sih nyaman banget yeah. ya lagi quality time yeah. sama keluarga jadi bisa dilihat ini untuk uh, luasnya sendiri bisa sih untuk um, lumayan banyak uh, space jadi untuk family juga mau ngadain acara bisa juga sih booking di sini kalau ada acara uh, gathering mungkin bisa booking atau direct reservasi ke uh, reservasi kita juga untuk mengadakan acara meet and greet mungkin atau gathering bisa oke okay. jadi di sini selain kalian bisa breakfast kalian bisa uh, ya. ya. ah yeah. barbecue atau kita bisa sebelah Wuu, semut juga. Ada berberbagai nih bisa nih, asik asik asik, keren keren. Oke, kak, uh, untuk yang terakhir nih, yes. aku mau naik naik. Tapi sebelumnya, tapi kayaknya kita kalau duduk di sana asik deh kayaknya. ya. Iya, itu sih uh, apalagi sekarang Instagram lagi kenceng kan. Kalau hmm. Instagramable, mau foto foto, nanti tinggal upload juga di sosial medianya oh, nya Benar, -benar jadi kita punya tempat yang lumayan uh, keren juga kalau mau foto-foto tinggal duduk nanti cari angle yang bagus terus tinggal di-upload deh di sosial medianya. Mudah-mudahan. Tadi juga tempat-tempat di sini Instagramable banget. Di sana juga kalian bisa foto-fotoan. Di kamar pun juga bisa ya kan bagus banget apalagi kalau semisal pagi hari itu bagus banget. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau menu mau di info sekalian atau ya kita ada American breakfast sama uh, Indonesian breakfast juga. Yeah. Kalau bagi tamu lokal yang nggak terlalu suka dengan makanan Western bisa order uh, Indonesian food. Kalau tamu-tamu Western udah pasti kita uh, juga prepare yang Western food juga. Hmm. Hmm. Tapi menyesuaikan lidah orang nah. juga ya kan? Nah, <laughs> <lidekan> lidahnya, <laughs> juga. Keren keren keren. Wah, uh, tapi jujur, semua yang berawal dari doa kanda, dekayon, waktu kurung, bila kita dan sekarang tapa tepi kali ya, nggak pernah mengecewakan dari Pramana. Salut sama Pramana yang berawal dari fasilitasnya, staf-stafnya ramah banget dan protokol kesehatannya juga dijaga dengan sangat-sangat baik. Pokoknya. Ramana rekomend banget. Jangan lupa kita bak uh, kita bakal kasih link deskripsi di deskripsi Bu buat kalian yang mau stay di Canggu, yang mau staycation juga di Canggu bisa banget di tapak tepi kali villa. Oke okay. Kak terima kasih banyak Halo, atas sama. kesempatannya buat kita ajak keliling keliling dan ya fasilitasnya nggak mengecewakan. Dari 1-10, aku memang kasih 9 nih. Terima kasih banyak, dan saya mau ngucapin kalau boleh hmm? untuk pesan-pesan yang terakhir. Uh, seperti yang disampaikan tadi, Pramana emang the best banget punya banyak unit. Enggak cuman di daerah Canggu, uh, daerah uh, Ubud juga sekarang kan banyak sekali unit-unitnya. Nah, Tinggal sekarang uh, kalau teman-teman sekarang mau pilih uh, stay mau di daerah mana banyak sekali tersebar unit-unit uh, dari Pramana bisa tinggal cek aja uh, unit yang mana yang mau ditempatin dan juga uh, para staff udah siap menyambut kedatangan teman-teman sekalian dan kalau misalnya mau stay di daerah Canggu jangan lupa untuk datang ke Tapa Tepi Kali dan kita masih buka uh, promo juga untuk um, harganya dan juga kita siap menyambut kedatangan teman-teman tentu saja dengan protokol dan juga penerapan uh, jaga jarak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Jadi stay healthy dan juga jangan lupa untuk liburan untuk menambah imun kita biar nggak sakit juga uh, lama-lama stres di rumah. Gitu. <laughs> bener bener bener. Thank you lagi sekali Selamat kak. Wah. Selamat datang. Salut banget.